berarti anda tahu persis peta pemikirannya Anda itu termasuk bidang apa arsitekturnya itu eh, apakah itu historis perspektif atau apa eh, ekonomik perspektif atau lebih kepada pemberdayaan sosial begitu Fokusnya. Kalau di dalam konteks disertasi saya mm -hmm. itu dalam ada historicalnya mm -hmm. dan uh, transformasi dari uh, Paramatman itu prop artinya Uh, saya me, me, me, mencoba me, mengungkap dan mengeksplor uh, bagaimana para matman pada transformasi uh, spasial itu, bro. Hmm, ya itu lebih ke perspektif historis dan sosiologis sebetulnya ya. Nah, betul. Kalau perspektif sosiologis itu Transformasinya yang harus diperkuat. Kata transformasi. Iya, kalau transformasi memang menjadi subyeknya, maka yang perlu diper, diperjelas terminologinya. ya transformasi itu apa? Kan itu yang penting. ya, ya. Betul. Iya. Hmm. Hanya saja untuk mengkaji formasi dan transformasinya itu pun sudah sudah cukup, sudah cukup berat sebetulnya. Karena di dalam ranah historis fakta-fakta itu akan berbicara narasi dan narasi-narasi itu akan uh, uh, mengungkap transformasi para itu nanti Prof. Jadi perubahan perubahan dari dari masa Bali, Aga, Bali, Bali mula Bali Ago sampai Bali masa kini, Prof. Jadi itu ranah-ranah morfologisnya. Ya, saya tahu, saya tahu. Kalau perspektif historis pasti begitu. Jadi ada ya, siap, linearitas begitu ya, ada linearitas. Halo Mbak Arum, selamat sore. Uh, speakernya dua room belum dinyalakan. Di bawah itu kan ada speaker dan itu ya. Speakernya dinyalakan. Nah sudah sekarang bisa dengar suara saya kan? Hmm, ya bagus. Kalau saya itu lebih begini ya Pak Made. Kalau itu perspektif historis berarti. Uh, sekaligus ada semacam uh, ya karena transformasinya harus dijelaskan dulu itu itu tadi perspektif ya. historis saja belum me menyangkut pada operasional apa yang dimaksud dengan transformasi itu transformasi ya, ya. itu ada yang bersifat asimilasi ada yang bersifat akulturasi berarti ada yang indigenous arsitek ada yang apa eksterior arsitek dan saling bertemu begitu, ya. maka kalau dari situ saja saya sudah mengerti, tinggal Pak Made mencari apa itu yang dimaksud transformasi sampai kepada operasionalnya yang dibahas dalam transformasi itu apa. Ya. Hmm. Jadi disebutkan unsur-unsur yang dimaksud dalam transformasi. Transformasi dalam pengertian sosiologis itu manusianya. Ya? ya, nah di ya, parat ya. di paratman ini apa? Apakah itu orangnya dan arsiteknya atau itu uh, social movement movementnya? Saya tidak tahu. Jadi perlu dijelaskan itu unit analisisnya, ya? Iya, iya, ya, ya, saya tak ke tak ke Bu Arum ya. ya. Halo, selamat ya, sore mo. Bu Arum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tapi suaranya tidak terdengar Bu Arum. Mm -mm, suaranya belum terdengar, mungkin perlu di diperkeras audionya ya. Pak Made kan juga nggak dengar ya suaranya Bu Arum ya Pak Made ya? Nggak dengar suaranya nah, Mbak Arum. Mbak Arum tidak dengar. Lalu mana Bu Arum? Apa perlu bantuan? Nah sudah, sekarang sudah. Sampun. Ya, sampun. ya sekarang sampun. sudah. Ya. Itu saya pesanan saya buku manajemen strategis tadi punyanya Bu Arum atau masih ada di toko buku? Itu saya beli online kurang lebih dua hari lagi itu sampai. Oke okay, hmm. ya, nanti dua hari lagi sampai kita konsultasi lagi di uh, Zoom seperti ini. Kita lihat. Yang punya ini Rock? Oh ya kalau itu uh, bukan buku babon itu buku teknis saja, ya, ya. strategi teknis, pengalaman dari penulis untuk manajemen uh, pendidikan. Tapi yang dimaksud manajemen strategis itu apakah nanti sebagai satu basis untuk mengevaluasi uh, penerapan sistem manajemen pemerintah di dalam upaya Melakukan atau melindungi para difabel ini atau enggak, jadi semacam ya tidak evaluasi, tapi kita lebih kepada kajian kritis, evaluasi, tapi dalam perspektif kritis. Itu maksudnya begitu ya? Tapi saya itu ya agak ya berpikir ya, karena eh, pekerjaan di belakang Anda itu begitu banyaknya. Anda harus punya, menyempatkan waktu. Saya juga mohon maaf kalau mungkin waktu Anda mesti harus setelah jam 22 sudah tutup tokonya ya. Ya prof. Jadi ya bagaimana juga memang emang begitu. Dan kalau berkomunikasi secara telepati terus-menerus juga saya juga kayak energinya terbatas. Ya, mesti harus batin. Ya, saling uh, ketemu seperti ini, dan uh, ya, supaya ada ya semacam um, dialog yang langsung dan saya ingin Bu, Bu Arum uh, memperlihatkan kemajuan-kemajuan. Jadi tidak hanya berkutat gitu meskipun IQ sedang rendah ya, ya bertemu saya begini kan sama dengan kena cas kan. Kita cas. Yeah. Terus ya, ketemu dosennya itu ya, saya kira akan lebih baik ya, dengan Pak Mardel Swastika tadi juga sedikit demi sedikit. Terus, kalau itu di uh, dibicarakan terus, pasti akan ketemu ya. Mereka yang uh, ya seharusnya punya kesempatan untuk selalu bertemu ya. Gitu ya, kita akhiri dulu karena ini sudah maghrib, saya tak menghadipkan dulu. Sampai ya, ketemu ya, lagi Ya sewaktu-waktu saya longgar akan saya beritahu Oke sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh